Weekend lagi, panas banget dikerobokan Daerah tempat kita tinggalnya ya Sekarang kita mau, ah dia belum tahu nih, dia kita mau kemana. Jadi surprise, nanti kita kasih tahu. Tapi ke daerah di Tabanan yang sana tuh cenderung lebih adem, lebih dingin. Ya udah, sekarang kita mau jalan. Biasa, Ayo masukin koper ke mobil, -hati -hati. Loding, Loading loading loading loading, loading, loading, loading, loading, loading. Dah. Barang-barangnya udah siap jalan. Oke, yey. <laughs> mau jemput siapa kita, Tobi? Jinga. Iya, kita ajak Jinga ya. Oke, kita ajak Jinga sekarang. Eh, udah ada Jinga sekarang nih. <laughs> Jadi, udah pada mau tahu belum surprise-nya apa? God, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel, hotel. Bukan, dibiarin bukan kok. Hotel. Ayo ada yang mau tahu apa surprise nya? What is it? I don't know. Godzilla. We, we are going to camping. Yeah. <laughs> Ah, ini udah sampai nih. Tadi dari kerobokan kira-kira satu -kira setengah jam sampai di sini. Masih di parkiran, di parkiran, lagi nunggu timnya jemput kita ke sini. Nah ini caranya kita cek ini mau klam camp. Wah canggih ibunya. Perjalanan dari parkiran menuju lokasi campingnya sekitar 200 meter melewati perumahan penduduk dan terasa banget bahwa memang kita semakin mendekat ke alam di sini. nah kita udah sampai nih di Bali Jungle Camp ini lagi di lobbynya perjalanan tadi seperti gue bilang kira-kira satu -kira setengah jam lah dari daerah Probokan sampai sini ya gitu kamu sih gini <laughs> sih, nggak tahu juga. Nah dah kita lihat ada tempat bagus nih. Jadi di belakangan lobby di sini kayak ada apa sih balkon ya atau apa sih namanya? Apa namanya yang ini namanya? Atau balkon ya terus bisa ke kesana ada view bagus banget. Lihat nih. Sampai oh, oh. sini sore sore ada ini teh nih ya ini teh siapa nih teh? Aku kamu apa? Kopi ya, sip. Kopi tiga sama pisang goreng. Nah, ini jadi pisangnya nih. Udah, kan, guys? Guys, tuh pisangnya ini fresh dari kebun dan ini yang baru dipetik. hmm Wah, ini kecombrang nih. Ini enak banget nih. Nas juga kita ketik dari kebun Oh jadi ini semua dari kebun sendiri ya iya cuma mangganya aja enggak karena mangga di daerah dingin ya kayaknya enggak bagus oh iya iya hei hei apa apa apa oh, yeah. apa the dog is sleeping okay. oh iya the is sleeping oke so this one is sleeping oke okay. And then after that, I want to watch on the TV. They have TV. They don't have TV here. We are in the jungle. What? Is, is there WiFi here? Yeah, they have WiFi. A few. If they have, if they don't. Nah, kita sampai nih. Jadi di sini kamarnya gitu hey kayak dong gitu ini dia tempat kita akan tidur di sini malam ini asik, oh, oh. asik. Nah, biasa nih Mami beres-beres buat dunia permandian permandian rasik. ini dia Nih, nanti bisa lihat bintang malam ya ke atas itu Mantap Tempat tidur kita di belakang, itu domnya Ini kayak ada tempat deck gitu, asik ya Dan dengan view-nya seperti ini nih. Waduh Ini luxury banget loh Di tengah-tengah alam <laughs> ada tobi di dalam <laughs> Oh ya terus jadi selain ada domnya di sini ini juga lagi sibuk nih ada uh, wastafel buat kita itu dan ada kamar mandi dan kamar mandinya cukup proper ada shower hot shower ada ini toilet seat atau toiletnya duduk ada tempat mandinya Do you like the place yep is it cool ya yeah, but I was expecting A TV, I guess. No, you live in the nature. You don't need TV. And I want a dining table. <laughs> We need dining table. Hey, tinggal. <coughs> <coughs> ya ini jadi tempat tinggal kita untuk dua hari ke depan, tiga hari dua malam di sini. Enak banget dan yang paling gue suka udaranya itu fresh. Seger banget. Wah. Ya, susah diungkapkan dengan kata-kata tapi enak banget. Fresh. Fresh dan fresh. Jadi makan malam kita hari ini nih kayak ikan ini nih. Ini hasil mancing tadi dari teman-teman di sini. Kemudian kita lihat nih ada ada pakis, ini kan pakisnya kan ya. Urap. Eh, urap dari pakis ini kan. Yep. Ya. Pakis juga dari tanam bus di sini. Nah ini ada kecombrangnya juga dari sini. Dan di malam yang dingin itu kami akhiri dengan api unggun. Jadi hangat suasana, ngobrolnya juga makin seru dan mempersiapkan rencana untuk hari esok ada apa hari esok? makanya di subscribe channel ini aktifkan notifikasi loncengnya biar tahu saat video selanjutnya sudah tayang dan kalau teman-teman suka boleh di like dan di share supaya teman-teman yang lain bisa menikmati video ini sampai ketemu di video berikutnya ke pisau sama keranjang